Oke okay guys, balik lagi di Dark Knight ya. Kita lanjutkan lagi Dark Knight eh, Memoir-nya ini. Oke. Okay. Skill eh mana? Itu kapan bukanya? Tanggal 17 ya. Oke, okay, siap. Tanggal 17 jam 4 sore ya. Eh, jam 5 sore. Ini map ini... Oke, okay, di sini ada... Apa namanya? Si babun itu pakai pangkung-pangkung. <laughs> Yang bisa meledak gitu ya oke kita pakai veteran lagi seperti biasa ya mungkin ini cukup oke ada cerita lagi wah ini Sarkas mercenary leader ini ya oke setelah scott oh scott ini oh berarti ini bersing berkesinambungan dengan chapter 1 ya chapter 1 yang w versus w waktu itu ya yang scott mati itu ya meninggal dan juga lain-lainnya juga seperti siapa itu defender kita itu defender seharusnya defender bintang 6 yang paling top itu si itu loh yang nyuruh kita ayo biar saya lindungi kalian katanya dia suruh kita mundur itu tim versus persusim agreed to ines considering oke okay. squad sudah membuat apa ini ya pokoknya sudah memikirkan hal ini lah. Oke, okay, DM7 crack ya. Ya intinya DM 678. DM 678 ini berkesinambungan dengan chapter satunya ya. Oke. Okay. Kalau nggak salah ini dari atas ya. Oke, okay. kalau dari atas ini kita bentar. Oke, okay, gini ya. Oh, ya aduh. Pakai strategi lama dong strategi lama di server cn Oke okay, kalau nggak salah ini ada di kiri Oke okay, siap santuy. ini eh uh, kayak gini saja atau gimana ya seperti kayaknya gini aja lah terus ini ada di gua bingung anjay Oke, okay, ini begini. Oke, okay, ini begini. Tuh lebar mana tuh? ntar kita sepertinya memerlukan ini ya kayaknya begini saja. Ya. Nah ini nih, ini bisa meledak ini. Demolisionis, waduh. Namanya sedikit ribet ya. Apakah kita ganti saja? Sih? Kita ganti menjadi ini. Ya selesai. Oh iya juga cuy Ini kagak terhealing ya Tuh langsung meledak Waduh kayaknya kagak muat ini cuy Susah nih boy Sepertinya kagak mampu nih Oh, mampu-mampu ya, mampu. Santu. Oke. Okay. Oke, okay, mampu ya. texas -nya mampu. Eh, Exu-nya mampu. Karena bergabung sudah master 3 jadi enteng ya. Talulah berganti, anjay. The first time. Pertama kali. Oke. Okay. Sesuai... Anu ini perintah yang diinformasikan W dia telah belajar Ines meris meris merisikokan hidupnya dari Reunion ya in her last moment there is only saya shadow hanya bayangannya sebelum oh ya yeah. kalau nggak salah ini Ines ini kabur ya bukan mati ya ingat itu kabur bukan mati ya dan Siapa namanya? Pengintai pengintai atau yang ngejar Ines itu terpaksa harus menyamar jadi Ines supaya kagak apa namanya? Supaya dianggap mati ya. Jadi ya terserah kalian, kalian mau nganggap Ines mati atau enggak. Oke, lanjutkan ke DM8. Oke guys, ini sudah DM8 dan di sini ada sarkas semua sarkas ada di sini, sarkas bendera, sarkas eh maksudnya sentinel, sarkas apa lagi itu, gua nggak tahu. <laughs> Pokoknya ada tiga biji itu. Ya sarkas semua lah. Dan kalian bisa bertemu mereka lagi di di itu ya, CC Sinder juga di stack stack berapa itu? Chapter 8 kali ya. Gua lupa juga itu. Chapter 8 atau chapter 7. Patrier bertanya kepada W tentang Khazil uh, masa, lalu, masa lalunya Khazil dan sekarang Hudewar tidak punya pilihan untuk pergi ke Victoria dan mengguncangkan eh apa itu? untuk men menenangkan musuh lah ya kesendirian Lonus Lonus kesendirian kah? gua enggak tahu, pasti memiliki destinai, destinai gue lupa, itu artinya astaghfirullahaladzim DM8, Sparite, eh, sp susah banget bahasa Inggrisnya eh uh, gimana nih cuy Ini gue ada ada Ini, ini, trauma ini, seseh sahinder ini Trauma seseh sahinder dong Gimana ya? lupa anjay. nah sini sajalah. Kita di sini. Goblok, goblok. Ningap lu. Goblok, goblok. Jadi berapa tuh? 440. Terus ini ke Gimana ini, Bos? Astagfirullah. Oh, <laughs> ntar gua sedikit bingung ini. Gimana ini? Hmm hmm hmm. hmm. Sungguh ku merasa nyesal Oke okay. Ini ke atas Yente jangan masuk dulu ke dalam ya bahaya nih bos Ih lama amat itu, yuklah boy. Itu kagak bergerak kan? Oke, okay. sip mantap. Nah kayak gini ya. Eh, eh, goblok, goblok, goblok. Mana nih boy? Gimana nih boy? buset dah Bentar Ini gimana nih <laughs> Ah no What the heck <laughs> Oke okay, kita lanjutkan lagi Ini Aduh gua, gua udah dua kali Ulang Oke okay itu taruh di situ, ini taruh di sini, taruh cepat, ini aktifkan skill Texas. Jangan lupa Texas, anda jangan salah ya, bukan salah saya kata Texas. Oke eh, ini taruh di sini, setelah itu tar, bentar. eh gimana nih? Ini eh, taruh di sini. Wah, parah, Mana ya, menurut kodian gimana, sih? Oke, okay, ini taruh di sini. Enggak, ini taruh di sini. Oke, okay, aktifkan skill. Oke, okay, di atas kita pancing yang di atas dulu. Ini, Hai hey, men susah sekali. Aduh, tar. oke okay. eh men kenapa anda bergerak jangan bergerak dululah bro susah banget oke okay, nukar urusnya oke okay. oke okay. nice terus ini, ini di sini, oke saatnya hidupkan, oke ini hidupkan, oke mati, tetap mati langsung, ini pakai ini, tuh Oke okay. hasilnya ya Oke okay, berhasil Oh Oh my god Bagaimana berhasil Oh set lama ya Gila. Yeah. Du -du -du -du -du. itu orang oke Nasisa Berhasil. Mantap. Mantap berhasil ya. Bro jangan masuk dulu bro Wanda masuk Wah masuk dulu Wanda <laughs> Oke okay, berhasil Nice oh, mana nih Wah ini nih Anu ini ya bukannya ini si Anu ini siapa itu signing ya oke okay. before the region of Kaseberan hodera lola lola discover the region messenger pasti harus menemukan untuk warning itu peringatan terhadap W ya yes mana farmingnya farming itunya mana orirog itu mana <laughs>